Selamat datang di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah ini. Dalam video ini kita akan membahas mengenai cara untuk menampilkan Bill of Material, yaitu exercise 4 -7. Kita perlu membuka transaksi di modul Logistik, kemudian Production lalu kita ke master data turun ke bawah kita cari bill of material bill of material kemudian material bom lalu untuk menampilkan saja kita perlu membuka transaksi CS03 atau display kita double klik yang mau kita buka adalah material R strip F1, nomor login, kemudian plan diisi 1000, kemudian bom usage diisi 1, lalu kita tekan tombol enter. Di sini kita bisa melihat bahwa material R-F1 ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu R-B100, R strip B200, R strip B300, R strip B400. Ini adalah komponen yang digunakan untuk menyusun material R strip F1 pagar-pagar. Jika kita lanjutkan dengan exercise yang ada di nomor 3, kita akan diajak untuk melihat komponen lain yang menyusun R strip B1 pagar-pagar. Cara melihatnya, kita tinggal klik R strip B1 pagar pagar lalu menuju ke menu extras, pilih display assembly. Di sini kita perlu continue untuk melihat komponen apa saja yang menyusun material R strip B1 pagar pagar. Ternyata ada tiga material yaitu R strip T100. R strip T200 dan R strip 300 Teman-teman dapat menuliskan komponen description, kode dan komponen description di buku halaman 4 strip 61 dan 4 strip 62. Sehingga teman-teman dapat mengetahui komponen apa saja yang digunakan untuk menyusun material R strip F1 pager-pager. Demikianlah video penjelasan mengenai exercise 4 strip 7. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.